Oke okay ya guys ya. Tadi pas aku invest global kan tuh masih, pas aku masukkan masih empat orang tuh. Terus tiba-tiba ada satu player lagi nih yang masuk nih. Jadinya selobi lima orang. Biasanya kan selobi satu squad itu kan empat orang ya guys ya. Ini kok lima orang gitu ya kan? Ini apa? Aku yang ngelag Apa gimana ini? Coba kalian lihat ya.